dia dialog nomor saya video dan kita like, kita luhan mos nana yang subscribe, butang notifikasi atu atau bila kompanya video itu yang Formula iha Microsoft Office Excel 2007. kita utarai yane, sira I atau tahu uh, permeru, kita uh, si numero atau halo numero otomatis. Yang nih yang saya tarik, kita harusi uh, numero permeru ketik nomor ung. Ide pos itu enter. Di enter dia yeah, kita ya nih kita ketik sama dengan ide pos, ini klik kelepas satu. Ide pos kita ketik tambah satu, Ketik my zone ketika kali zon, dia bisa enter, otomatisnya say 2 dan formula dan nomor itu nomor otomatis. Dia nah, bisa klik kursor baris dua, kita mulut kursor wa, kolomnya tidak ada kita husik, otomatis nomor saya Dia nomor 1. Di satu, kita enter, tahu sih dannya otomatis. Ini nomor otomatis mau Kalau itu tuh halo, hmm. sampai banyak ya mah halo, asal banyak. Nih otomatis kita tinggal ketik De satu enter dua, ide pos kita blok satu dua nih, kita blok ke satu dua nih, kursor, mainnya ada darah musik khususnya otomatis nomor saya sana bbe kalau usah otomatis nah ini sampai manual. tiga satu dua belum terarah meskalat otomatis kalau otomatis nama maka nyesang gara ya. satu enter sama dengan dua klik dua satu. saya tambah satu. Klik file my itu tambah satu enter. Nah otomatis ini saya nomor dua kita mudah kursor nah air kita halon nomor otomatis nomor otomatis mah Hasan eh nah, tuh Irma itu buat valya formula count if-nya. ya count if-nya. nah ini kita tuh sura ya tabelane ya veto hira mana hira dan itu so formula count if, nah, count if nah, ini itu tuh nah, nah, nah, nah, tarik nah tuh Irma itu adalah, nah, mudah kursor bahaya ketuningan ya kolom mudah ketuningan kita ketik ya sama dengan countif diketik ya nebas sama dengan countif countif itu giliran ah, ya termurungnya countif klik garuane nah klik garuane posisi mudah kursor bahaya leten liu kita blok itu main ide boys eh virula ne, ketik Biar gula, ide pois, tanda kutip pokoknya, ide pois kita ketik kode-kode v8, kita ketik tanda kutip, vali, tak aspa, enter, automatic nih saya mana nih hal tuh eh mana ini efek mana lidah tuh halu mana ini? nih, 1000, hal 1000, 1000, 1000, itu Eto fale mane nengyang ne otite to roka nekore elete neba wa nyane nekore ne me efin ne to roka faleba emi roka faleba emi mane emi ini katak mane i di pues ita enter ge to roka otite enter automatik nye sae ne seita re a fe to ne se nulu mane nengeng la a nekore mo a fe to ho efi ho emi ne Nih, korek, ide puisi tarif di level dibayar saham nih ya, saham nih nih fungsi 1, halo kontak, halo kontak, kona bar, numero nih Bima, titik kursinya, bentuknya nih ya saham, titik ketiknya nih apa sama dengan, titik ketik sama dengan, ide puis, titik ketik, saham, sum, sum, titik ketik, sum, kita loh ya sampe kita blok ku kita tekan ke kita enter otomatisnya saya tadi kita refill kita lah sana tinggal klik kursor nih ya nih Ya saya nesang nih, saya itu tukarai kalau di sarang Ya otomatisnya nih saya nesang nih. Ya nema formula konawa sam ninya. Formula konawa sam ninya makanya. Ini rumahnya tarai filafali bayiha. Nah. Kaunta kaunta. Yang nebak kerek kaunta. Ya yang nebak kerek kaunta. Kaunta ne, kaunta ne. Di fungsang waktu surat. Kolom larang nih, eh, kolom hira masih ragu, prinsip, nah, ini fungsinya tangan sana, ini formula makanan sana, ketik sama dengan konta, deposita blog, blog kita boleh kolom komen ubah nih, nah deposita blog boleh kian, nah, nanti skulpa yang sana, waktu ketik salah sama dengan, konta, ide hini, kontra nih, di garuannya, ide voice. Kita blok jauh-jauh sila tina baha, kita dargetung main, kita takaspa, kita dargetung main, waktu enter, nah automaticnya saya naik sangai, saya naik sangai, sama, nih sama bain ya tuh, kita tujuh, nah sura kolom, nai bema, kita sidak gue yang seba, nah nai, kita mudah palingan sangai, tinggal dargetung saja, nah kita dargetung saja, tapi ini saya naik sangai dargetung tarik. Ifun sang na han esang ho sam ninya sura valor maybe kalau kontaninya i datu sura valor i dan i bengok si dok tama lori tarai filafali bahia average average average na i datu i fun sang i valor total valor ya total valor na i formula maka nesa i tarai ketik sama dengan average ya, average kita si, uh, ne, database Jadi, pois <kuh> kita luhi si akhir data base nih karena itu situasi sorting ini pois kita blok ini pois kita enter otomatis nih saya nesane kita blok itu dia enter nih saya nesane ini pois yang parkiran ini laporan itu hal filternya nih tinggal kita klik ya, kita permianrona, klik itu mudah cursor bahalum itu sih kita tinggal darat umai, darat umai, ya, metuan ini otomatis nih saya sana, ini tarik, baru tujuh tiga, ini klik ya, klik ya nih perah minus dia, minus sana itu, formula ketiga ini minus minus tidak nih? Nemo sanesa. minus Oke kita Formula if Formula if nih kita rek ne formula if nihnya, loh kita rek formula if nihnya, formula if nihnya ne kita tuh kalau kita tuh surat pasah olah pasah, ne gara mak pasah, saya mak pasah sih, saya mak lepas pasah, itu aja formula if, formula if ne itu aja dah ne, eh rek formula mak sama dengan if, hilai if ne, dikalui if ne, ide pois kita blok ya total valornya, kita klik total valornya, ini klik mayor, eh, minor, rusi, setenta, minor, setenta, virgula, dan dan tanda kutip kita dan dan, kalau dan, dan dan, dan Tanda kutip dia biru pula tanda kutipan ketik kalau mayor si setiintannya pasang ini pasang hmm. kalau mayor, eh, mayor, value values setiintannya ini pasang kita takkan, kita titik, tanda kutip dipuji tak ke aspal kita tak ke aspa tidak aspa, enter nah otomatis akan lepasan otomatis hmm. akan pasang nah orang kita lapor sihalofilenya kode dan ini mba kita tinggal klik ba kursor bahannya kita mulut kursor main halusai kursor dia kane kita klik meeting terarah tu mained right? nah kita arah tu tomato termati misalnya eh lah pas nah ah disebut pak iana kan 7,07,1 um iana 7,00 jadi harus kita ikut salah Ini korene, ini setenta ne, ini kan awal lu setenta fale, laos nata weli, menyor husi seti, menyor husi seti la pasa, menyor husi seti pasa, <hesitation> atau feli setenta, ini seti bergula, laos seti bergula, ul laos setenta laian, <hesitation> seti, menyor husi seti pasa, mayorusi husi seti. Yang menyuruh si Sethi lapasah, harus seti pasah. Kita taruh di Pasah kalau pasah. Karena saya minta reh, yang rohan. Lapasan yang rohan. Nah, idane, mulai secara formula, formula direct name, makanya biasa uja iha. Office book voucher cerne, ya, nae, formula idane. Kebanyakan ya. Kantor Sir Neval lah ya <hesitation> sidaw usaha aplikasi saung ya neval emas ya hutu-hutu si uza <hesitation> aplikasi Microsoft Office Excel ne. <hesitation> hmm, formula Sir Neval maka foba ini nih emas si emas si aplikasi neval foba yang edit <hesitation> allahu a'ntu'obor gagaru baimi ihadiyo.